Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Kita bertemu kembali dalam materi perkuliahan uh, Organisasi dan manajemen ya Hari ini kita akan bahas tentang desain organisasi makro Saya share dulu ya materinya Baik Nah namun sebelum kita mulai kuliah Mari kita sama-sama berdoa ya untuk yang beragama Islam, silakan membaca Al-Fatihah. Untuk yang non-Muslim, membaca sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Baik kita uh, mulai dengan uh, perkuliahan desain organisasi makro ya. Dalam memahami desain organisasi makro itu ada dua pendapat yang saling uh, berbeda diperdebatkan ya, yang berkenaan dengan salah satu unsur dalam desain organisasi makro itu adalah teknologi. Nah, dalam argumen pro, teknologi menentukan struktur bagi setiap jenis teknologi terdapat satu desain organisasi yang optimal. Karena itu para manajer harus menyesuaikan desain dengan teknologi. Tetapi dalam argumen kontra, walaupun teknologi itu penting, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal lain. Jadi teknologi bukan satu-satunya yang menentukan struktur dari organisasi. Nah, alasan penentang yang paling kuat adalah bahwa Teknologi merupakan variabel penting untuk mendesain unit-unit organisasi yang langsung menghasilkan produk atau jasa. Nah, selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan organisasi makro? Organisasi makro itu sebetulnya berhubungan erat dengan ciri-ciri umum dari suatu organisasi. Artinya ketika kita memandang organisasi, maka berdasarkan ciri-ciri tersebut kita bisa memahami apakah organisasi ini termasuk desain organisasi klasik atau organisasi neoklasik atau organisasi modern. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Uh, desain organisasi antara lain teknologi maupun uh, lingkungan ya. Nah kalau kita lihat teori desain secara umum secara universal Kita bedakan ada teori organisasi klasik Kemudian ada teori organisasi sistem 4 Dan ada teori desain kontingensi Nah sebetulnya kalau menurut Wicket itu ada Teori organisasi itu dibedakan ber, ber, berdasarkan sistem satu, dua, tiga dan empat. Ya, sistem satu, sistem satu itu sebetulnya teori organisasi klasik. Nah, dalam teori organisasi klasik ada prinsip-prinsip organisasi, ada organisasi forma, ada produksi dan efisiensi. Ya. Uh, teori organisasi birokrasi juga termasuk desain organisasi klasik, atau dalam konteksnya, Liket. Itu termasuk sistem satu. Teori organisasi birokrasi ini merupakan tipe ideal dari sebuah organisasi, atau kita sebut juga organisasi hierarkis. Nah, uh, orientasinya, produksi, dan efisiensi pada kuadran yang lain. Ada yang disebut dengan teori organisasi sistem 4 nah sistem, kalau kita eh, jabarkan ya sistem 1 itu otokrasi sistem 2 itu otokrasi tapi baik hati sistem 3 itu konsultatif sistem 4 itu adalah eh, organisasi demokrasi partisipan Nah dalam organisasi sistem 4 Menekankan pada aspek perilaku Kemudian berpusat pada kelompok Jadi prestasi itu bukan lagi Dinilai berdasarkan individu Tapi sudah berdasarkan kelompok Kemudian ada aspek Partisipatif di situ Berorientasi pada proses Dan e, kepuasan dan penyesuaian ya, Jadi sudah mulai Tujuan organisasi itu ke, ke arah kepuasan maupun penyesuaian atau adaptasi ya Nah tetapi tidak selalu bahwa organisasi itu dijalankan secara sistem satu atau sistem empat Tetapi bisa juga campuran sistem eh, satu campuran dengan sistem empat Atau yang kita sebut dengan teori desain kontingensi ya nah dalam teori desain kontingensi ini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi antara lain adalah informasi teknologi dan lingkungan nah berdasarkan hal inilah maka kita akan bisa memahami desain organisasi makro secara apa namanya secara umum ya sehingga kalau kita melihat Struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek perilaku kita sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah sistem satu tetapi kalau penekanannya kepada aspek birokrasi maka ini termasuk ke dalam organisasi klasik. Nah selanjutnya nanti akan lebih uh, detail dijelaskan tentang Apa itu organisasi klasik Apa itu organisasi sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4 Dan apa itu organisasi kontingensi Nah eh, yang pasti dalam organisasi klasik Ada eh, pendapat yang disampaikan oleh Henry Fayol Berkenaan dengan prinsip-prinsip organisasi Bahwa dalam satu organisasi Minimal ada lima prinsip struktural. Pertama, prinsip pembagian kerja, prinsip satu arah, prinsip sentralisasi, prinsip pemenang dan tanggung jawab, serta prinsip rantai komando. Ya, ini fungsi mengorganisasi, uh, bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian uh, teori organisasi birokrasi ini termasuk salah satu organisasi klasik. Birokrasi itu sebetulnya adalah... Uh, organisasi yang ideal, ya. Tetapi, tetapi saking idealnya sehingga sulit untuk bisa dijalankan, ya. Nah, ini teori desain klasik. Kemudian ini organisasi sistem 4. Nah, kalau kita bedakan antara organisasi desain klasik dan organisasi sistem 4 berdasarkan beberapa item yang diperbandingkan. Misalnya dalam proses kepemimpinan, dalam organisasi desain klasik tidak memberi keyakinan atau kepercayaan kepada bawahan Jadi seringkali pimpinan itu menjalankan tugas-tugas yang beratnya itu oleh dirinya sendiri Sedangkan tugas-tugas ringan diserahkan kepada bawahan Sebetulnya bukan bukan karena uh, ingin membantu bawahan ya tetapi hal itu menyebabkan proses kaderisasi seorang pemimpin menjadi terhambat. Kemudian dalam sistem 4, itu proses kepemimpinan itu sudah menimbulkan keyakinan dan kepercayaan kepada bawahan. Jadi bawahan diberi tugas untuk bisa uh, melakukan sesuatu atau tugas-tugas yang berat, ber, uh, berdasarkan kepemimpinan sehingga suatu Ketika bawahan itu bisa menggantikan pemimpinnya. Ya. Jadi ada proses kaderisasi di situ. Kemudian proses motivasional dalam organisasi klasik menyadap motif-motif fisik, keamanan, dan ekonomis dengan menggunakan rasa takut dan sanksi. Sedangkan dalam organisasi sistem 4 menyadap semua motif dengan metode partisipatif. Nah dalam proses komunikasi Informasi mengalir ke bawah dan cenderung mendapat gangguan, itu dalam organisasi klasik. Tetapi dalam organisasi sistem 4, informasi mengalir bebas, melewati seluruh organisasi ke atas, ke bawah, ke samping, tepat dan tidak terganggunya. Kemudian proses interaksi tertutup dan terbatas, sementara dalam sistem 4 terbuka dan ekstensif. Proses terjadinya keputusan dalam organisasi klasik, hanya berlangsung di puncak relatif desentralisasi. Sementara dalam organisasi sistem 4, di semua jenjang organisasi melewati proses-proses dalam kelompok. ya. Nah dalam penetapan tujuan, dalam desain organisasi klasik itu adanya di puncak, tidak mendorong partisipasi. Namun dalam sistem 4 itu terjadi di semua jenjang organisasi lewat proses uh, kelompok ya, mendorong partisipasi kelompok dalam menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis dalam proses pengendalian, desentralisasi dan uh, selalu mencari siapa yang salah sementara dalam sistem 4 disebut di seluruh organisasi dan menekankan pengendalian diri sendiri dan pemecahan persoalan nah tujuan prestasi pada desain organisasi klasik itu sifatnya rendah dan para manajer secara pasif mengusahakan tercapainya prestasi tadi. gitu ya. Tetapi tidak mendorong uh, anggota organisasi untuk bisa berprestasi. Itu berbeda dengan organisasi sistem 4. Sifatnya tinggi dan diusahakan secara aktif oleh atasan. Agar semua anggota organisasi bisa berprestasi. Atau se melakukan segala aktivitas itu dengan tujuan untuk pencapaian prestasi. Demikian yang bisa uh, saya sampaikan pada perkuliahan hari ini Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami Dan ilmunya bisa barokah Saya akhiri dengan membaca hamdallah alamin dan doa khatib majelis ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa wallahu yaqulu wa huwa yahdi sabil wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh